Ini ya, ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Lor. bertemu lagi dengan Rain. Desa ya, ya, oke. Kali ini saya akan membuat video tentang uh, power kecil yang sangat dahsyat. Ini milik ya, ya. menggunakan TPA3116. Ya, lor. ini mono ya, oke untuk kemarin kita langsung ya untuk kali ini kita menggunakan kita tambahkan tone control mono juga ini single supply juga ya lur ya oke kita coba saja ini sudah saya beri kabel-kabelnya biar kita nggak usah nyolder lagi ya lur ya kita paling nyolder di bagian input ini aja oke langsung kita pasang saja dulu lur nggak usah banyak cincong ya nggak usah berlama-lama Oke, kita lepas saja dulu ini inputnya oke untuk yang baru gabung ya sebelum saya lanjut silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like share atau komen ya lo ya, demi berkembangnya channel ini, terima kasih ya oke langsung kita lanjut saja loh, oke untuk merakitnya ya, ini perhatikan di bagian output tone control ini ya kita hubungkan ke bagian input power ya, TPA3116 untuk output ini yang merah adalah plus yang kuning adalah ground ya Kemudian kita hubungkan yang merah, dapat plus min ya. Ya, eh, dapat plus input. Nah, kita masukkan saja di sini ya. Kita masukkan. Nah, kemudian yang min atau ground ya. Kita masukkan sini Bagian inputnya juga Nah Sudah sangat kencang ya lur Nah ini Ini bagian catu daya Atau power supply ya Yang merah plus Yang kuning ground ya Kita hubungkan ke sini Kita ikut catu daya sini saja ya Kita ikut power supply Di powernya sini Nah ini biar kelihatannya ini kita sambung yang min dulu, yang min ikut min ya sini ya, seperti ini lor. Kemudian plusnya ya ikut plus ini, masukkan sini, kita kencangkan lagi ya, jangan sampai konslet. Ya, kita cek lagi ya seperti ini lur kemudian di bagian inputnya sini ini kita kasih eh, cek tiga 4 tadi ya lur ya kita solder ya nah ini kita kasih cek tiga perempat ini nah inputnya yang biru ground yang merah positif ya Input sini kita balik untuk menambahkan turn kontrol kita harus nyolder ya luar ya. Kalau cuma merakit powernya saja nggak perlu pakai solder ya. Nah ini kita solder sini pas ya. Kita rapikan ini ya guntingnya rada ya, emas oke kita solder saja kok solder ya oke sudah jadi tinggal kita coba lagi ya oke kali ini masih menggunakan adapter 1 ampere 12 volt ya lor ya mampu atau enggak ya ini enggak cuma power saja drop uh, se enggak nyampe 12 ya apalagi ditambah tone control ya lor ya kita coba saja ya lor ya kita colok bunyi atau tidak ternyata juga masih bunyi wah wah wah mantap betul mantap mantap kelihatan oke langsung kita kasih musik saja loh, oke Lur saya masih menggunakan audionya Brewo audio langsung kita cek saja nggak usah berlama-lama ya lho. kuat atau tidak ya 1 ampere 12 volt oke kita cek nah kita putar bassnya. Wah mantap, Wush. Ini triple. Nah, ini Bas, ini triple. Wesh mantap ya, ini. Uh sangat mantap lur. Sangat mantap sekali lur sangat sangat mantap sekali ya apalagi menggunakan SMPS 18 volt mantap ini ini saya memakai speaker 12 ini ya ya Oke lur, lagi-lagi karena ini waktunya sudah malam ya lur ya, saya nggak bisa menggebernya keras-keras ya lur ya. Kita cek sound besok siang ya lur ya, pakai tomb kontrol ya lur. Kita bikin cek soundnya ya khusus video cek sound besok ya lur ya uh, siang hari ya kita bisa geber seberapa kuat atau nggak dropnya ya tegangan 12 volt 1 ampere ini ya lur ya nanti kita coba lagi mungkin kalau kita sudah nemu smps yang voltasenya agak, agak tinggi ya, atau sekitar 18 voltan kita coba ya lur ya Oke ini saja video dari saya ya lur ya terima kasih banyak ya sudah berkunjung ke channel saya Semoga bermanfaat lur, terima kasih. Sekitar 12 ini ya,